ada momen ketika Papa Bi dan Bunda Lastika Jora di rumahnya Coach Adibal ini saat proses rekaman persahabatan untuk lagu Insan Biasa. Begitu banyak keseruan, kegesrekan yang selalu diperlihatkan oleh idola kesayangan kita. Apalagi Papa Bilar persahabatnya emang gesrek banget nih orangnya. Papa Bilar di sini tentunya berpantun ya ketika Coach Adibal memegang tentunya sebuah buah nangka. Ini Lucu dan sangat gesrek banget ya, dari Papa Bilar tentunya selalu membuat suasana jadi asik Membuat suasana jadi meriah sekali para sahabat ya Di sini Papa Bilar tentunya berpantun, buah nangka buah kedondong kata Papa Bilar nih Gak nyangka les dibikin lagu baru dong, cakep banget ya <laughs> Ini cute banget Masya Allah, hingga komentar pun begitu banyak diberikan Salah satunya persahabat dari akun akan Hasan-Hasan mengatakan Bilar itu aslinya emang pinter, lucu, gesrek Tapi kok heran ya, dia kalau di ikan asin kok tertekan banget katanya itu. Kita support yang terbaik ya, doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan kita Selalu banyak orang-orang baik yang mendukung, selalu banyak orang-orang yang tulus mencintainya Kemudian juga persahabat berikutnya ada Cidukan ini cedukan momen spesial juga untuk Warga Konoa dari Bunda Lesti dan Kak Rivi foto bareng dengan penggemar juga masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda Lesti dan semoga apapun yang dilakukan oleh idola kesenangan kita selalu lancar dan dimudahkan oleh Allah amin kita lihat slide berikutnya persahabat ya Bunda Lesti ke Jorah ternyata tadi sore itu baru landing persahabatnya landingnya sore. Alhamdulillah sudah tiba juga di Jakarta, kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Berikutnya para sahabat, kita simak juga nih ada momen cidukan juga untuk keluarga kuno ketika mudah lasik keluar dari tempat acara live grand opening MS Glow Store Lamongan. Para sahabat, ya begitu banyak orang-orang yang menantikan Kehadiran Bunda Lesti kejora Saat keluar dari tempat acara pun, Bunda Lesti dikerumunin oleh banyak orang Masya Allah, memang idola kesengan kita beda banget di persahabat Begitu banyak orang-orang yang ingin berfoto dengan Lesti kejora. Untuk Bunda Lesti, emang selalu the best Membuat kita bangga dengan attitude yang selalu terjaga dengan baik Dengan yang paling tua, Bunda Lesti cium tangan Bunda Lesti selalu menghormati kita bangga dengan seseklastik kejora dan Rizky Bilar yang selalu mengutamakan dan mengedepankan etitude yang luar biasa. Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun JNSKOR ARIANTI. Begitu banyak yang mencintainya karena kebaikan hatinya. Salut! Wow! Ada juga persahabatan tanggapan dari Lika.Megawati Megawati. Ya Allah, gak nyangka banget bisa ketemu langsung sama Dede Lesti Sampai pegang tangannya Tapi gak sempat foto soalnya buru-buru Masya Allah banget ya Bahagia sekali yang sudah bertemu secara langsung dengan Bunda Lesti Masya Allah Kemudian juga bersahabat selanjutnya Ini momen Cidukan saat Bunda Lesti tiba di acara Saat Bunda Lesti turun dari mobil Ditemani, didampingi langsung oleh Kak Rivi ya Alhamdulillah acaranya Tadi berjalan dengan lancar, kita bangga dengan sesak Lesti Yang begitu humble dengan siapapun Begitu banyak orang-orang yang menantikan Orang-orang yang menunggu kehadiran Lesti Kejora Ini keren banget persahabat Penampilan Bunda Lesti Kejora pun persahabat ya Ini kece banget nih, luar biasa Kemudian juga selanjutnya Ada informasi yang sangat membahagiakan sekali Alhamdulillah Untuk single insan biasa sudah tembus 6 juta viewers Kita makin bangga sekali ini Alhamdulillah, para sahabat 6 juta viewers untuk lagu insan biasa Yuk, sama-sama kita semakin kompak Makin solid untuk dukung karya Lesti Bismillah, para sahabat ya, Bisa tembus lebih dari 10 juta viewers Semangat untuk kita semuanya dan selanjutnya persahabat kita intip Untuk outfitnya Bunda Lesti Ini outfit Bunda Lesti yang dipakai Saat hadiri acara Live Grand Opening MS Glow Store Lamongan persahabat ya. Dimulai dari harga Kerudung yang dipakai oleh Bunda Lesti ini bukan kaleng-kaleng Juga nih persahabat ya Harga kerudung Bunda Lesti mencapai rp ribu rupiah. Dan untuk Harga Jaket atau blizzernya Buda Lesti ini mencapai dua ratus rupiah, dan untuk harga sandal yang dipakai oleh Buda Lesti ini mencapai enam belas rupiah untuk celana yang dipakai oleh Bunda Lesti harganya mencapai Rp 1.099.000 dan untuk harga atas Hermes yang Bunda Lesti ini bukan kaleng-kaleng ini fantastis persahabat harganya mencapai Rp 500.000.000 wow Setengah miliar harga tas Hermes Yang dipakai oleh Bunda Lesti Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah Rezekinya selancar Dan Bismillah mudah-mudahan rezeki Idola kesayangan kita juga bisa nular ke kita semuanya Amin Dan pasti juga bersahabat kita masih menunggu Cidukan lain hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube tv yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik Kabar bahagia dari Lesti dan rezeki, biarlah bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.